Detik waktu terus berjalan Berhias gelap dan terang Suka dan duka, tangis dan tawa Tergores bagai lukisan Ribu mimpi berjuta sepi hadir bagai teman sejati di antara lelahnya jiwa dalam resah dan air mata ku persembahkan.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 aku dalam langkah kadang tak setia kepadamu namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu maafkan Sempurna Mencintaimu Dalam dada Ku harap Hanya Dirimu yang Bertata Meski ku pun Dalam langkah Kadang Tak setia Padamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu Detik waktu terus berlalu, semua. Ber